di kabar pertama kita awali dengan tuntunnya kabar yang sangat membahagiakan sekali ya Alhamdulillah para sahabat hari ini adalah hari Isra Mi'raj para sahabat ya Mudah-mudahan kita semuanya para ya Selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan semoga selalu meneladani sikap dan tentunya sifat Rasulullah sallallahu Semoga peringatan Isra Miraj 1444 Hijriah membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita dan keluarga. Amin ya robbal alamin. Kemudian juga persahabatan yang kita lihat selanjutnya nyedihkan vitamin Abang Fatih. Ini postingan Papa B kemarin ya, Masya Allah Abang tentunya semakin hari semakin menggemaskan, makin pintar, makin saleh apalagi sudah selesai mandi fresh banget mudah-mudahan sehat juga untuk ke BBL mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua amin ya rabbal alamin kita lihat juga persahabat begitu banyak komentar dan respon juga yang diberikan diantaranya dari akun Instagram Bahar Wirta belum mandi habis ngopi sambil menunggu vitamin paket komplit belum juga ada katanya itu selalu menantikan ya tentunya paket komplit dari Leslar Valley ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Tuminah lah menyatakan masyaAllah tabrak Allah Abah Fatih Solehnya, Panda Insyaallah amin. Mudah-mudahan selalu menjadi anak yang soleh seperti yang diinginkan kedua orang tua. Berikutnya, kita lihat juga, persahabat di sini ada cidukan Ini potret Leslar saat bertemu dengan tentunya Coach Adibal. Ini mengenai masalah tentunya musik, pasti bakal ada sesuatu yang membuat kita bangga bahagia dengan Lesti Kejior dan Papa Bilar. Bismillah persahabat yang ditunggu aja Kejutan mengenai single Terbarunya Leslie Kejora Potret ini pun Diunggah kembali oleh akun Dian. Kita simak juga kalimat caption yang ditulis Masya Allah semoga dilancarkan Dan dipermudah projeknya Leslar Family Amin ya Allah masya Allah, persahabat. Bismillah ya Mudah-mudahan semuanya dimudahkan Semuanya dilancarkan proyek apapun itu Apalagi mengenai lagu yang selalu dirantikan, yang selalu ditunggu oleh kita semuanya Kita lihat juga persahabat, begitu banyak komentar Salah satunya dari akun Amah296 Disitu mengatakan, berarti habis rekaman, langsung ketemu kau Rudi, katanya tuh Wah, Masya Allah, ternyata Bunda Lesti ini tentunya melakukan rekaman Dan tentunya langsung bertemu dengan Rudi Salim setelah itu Masya Allah Bismillah, ya, untuk Bunda. L bangkit kembali, berkarya, dan semoga karyanya selalu diminati dan disukai oleh banyak orang. Berikutnya, kita lihat persahabat. Di sini ada tentunya gambar juga yang sangat membanggakan. Lesti masuk peringkat ke-1 di popularitas harian dan pilihan fans superstar di JUKS Indonesia. Popularitas harian Bunda Lesti peringkat pertama mengalahkan BTS. Wow, luar biasa banget bersahabat dan pilihan fans superstar ini juga luar biasa. Ranking tertinggi, mudah-mudahan semakin banyak lagi dukungan yang diberikan untuk Lesti maupun Papa B. Kita bangga banget ya. Alhamdulillah, begitu banyak dukungan dan support yang diberikan dari orang-orang baik yang sangat tulus mencintai dan mensupport Lesti dan Rizky Bilar. Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh akun SukiDB mengatakan, lesti masuk peringkat ke satu di peringkat popularitas harian dan pilihan fans superstar untuk minggu ini di aplikasi Jukes. Selamat ya untuk Buna lesti Letty. Congratulations. Mudah-mudahan selalu terus berkarya dan memberikan karya-karya terbaik. Dan pastinya kita juga mesti menunggu Cidukan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana.